Namanya Gamila, bule berhijab ini mantap menjadi seorang walaf pada 20 Februari 2023. Sebelum memutuskan untuk menjadi seorang walaf, Gamila harus melewati serangkaian proses hidup yang tidak mudah. Sebelum memeluk Islam, Gamila yang dibesarkan dalam keluarga pastur merasa kesulitan untuk memahami tentang Trinitas sejak dirinya kecil, namanya Gamila.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 Banyak sekali pertanyaan yang dia miliki soal kekristenan dan sebagiannya, hal ini lantaran mungkin saat dirinya kecil, kedua orang tuanya begitu keras mengajarkannya tentang kepercayaan yang dianutnya. Seperti Anda ke gereja tiga kali sepekan malah justru membuat saya menjauh, saya memberontak cukup keras, ucapnya, beranjak usia 17 tahun, ia kemudian menggeluti modeling. Di sana cobaan hidup mulai dialaminya, tiga tahun setelahnya, atau tepat di usia 20 tahun Gamila mulai kecanduan narkoba jenis sabu, saya lakukan itu semua dengan anggapan itu adalah hal biasa di kalangan model sukses. Nyatanya tidak demikian, ujar Gamila, tindakan yang diambilnya itu malah membuat hidupnya jadi berantakan, Gamila harus menjadi pecandu narkoba selama lima tahun. Dia juga putus asa lantaran hidupnya yang berantakan, jika hidup kita sudah jatuh seperti itu, kita akan dibawa pada kondisi putus asa, banyak orang melirik agama di saat seperti itu. Saya pun juga penasaran hingga musim panas kemarin saya akhirnya paham setelah banyak membaca dan amati, pada akhirnya saya merasa sambung bahwa Islam tidak seperti yang diduga orang, kenangnya. Anggapan bahwa wanita sering ditindas, padahal setelah menyelami Islam, Gamila mengetahui bahwa wanita tidak ditindas dalam Islam, wanita sendiri independen dan terdidik. Dirinya berpikir kesalahpahaman ini dipaksakan kepada orang lain sehingga menganggap Muslim itu jahat dan pemarah, di mana justru itu membuat banyak orang semakin penasaran dengan Islam. Orang mulai baca Islam yang sebenarnya tak hanya kebencian saja dan hal-hal buruknya saja yang orang lihat, akhirnya orang perlahan memahami sisi lain dari Islam yang berlandaskan rasa damai. Cinta dan kepedulian terhadap sesama, jelas Gamila, kini saya mualaf dan menjadi seorang muslim ini membuat hidup saya berubah total, kata Gamila. Saya selalu merasa hampa meski bergelimang harta dan popularitas. Saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang, setelah masuk Islam saya pilih meninggalkan semua itu. Tinggalkan hidup yang biaya saya semenjak saya 17 tahun, kata Gamila. Saya bersaksi betapa nyata Allah Subhanahu wa ta'ala itu dan perubahan yang diberikannya kepada hidup dan hati saya, kata Gamila.